Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, malam Jumat dan malam Senin Waktunya gua buat balik, balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan video kali ini gua masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas Penampakan-penampakan video creepy yang viral Belakangan ini Sekarang ini kita udah sampai ke part 10 Dan buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Senang banget karena baru aja tanggal 23 September kemarin Scarlett launching series produk terbaru mereka Charming Series. Jadi, Charming Series dari Scarlett itu ada 5 item mulai dari shower scrub sampai body lotion. Dan ada dua item yang brand new banget nih geng, body serum dan body cream-nya. Buat lo semua yang punya masalah kulit kering atau kusam, Charming Series ini bisa banget jadi jawaban dari permasalahan kulit lo. Karena body serumnya punya kekuatan tiga kali lebih mencerahkan dengan kandungan glutathione, bisa ngebantu ngeratain warna kulit, niacinamide untuk menyamarkan noda gelap pada kulit, glycolic asid yang bisa ngebantu ngangkat sel-sel kulit mati, dan juga C butter dan vitamin E yang bisa merawat keremajaan kulit lo. Sedangkan body creamnya tuh juga nggak kalah powerful Karena bisa ngebantu hingga 4 kali melembabkan kulit lu Teksturnya light dan sama sekali nggak lengket di kulit Dengan kandungan hyaluronic acid, 5 pito oil, glutathione, dan titanium dioxide Yang bisa melindungi kulit lu dari sinar UV Cara pakainya gampang banget tinggal lu oles aja ke tangan dan kaki atau bagian kulit lu yang kering Jangan lupa buat pakai setiap hari supaya hasilnya makin optimal Eh jangan lupa juga buat cobain body scrubnya ya Ini wanginya enak banget dan pastinya cocok untuk semua jenis kulit Baik cewek maupun cowok Karena merawat kulit itu juga investasi di masa depan guys As always semua produk skylight udah bepom dan halal Dan all item cuma 75 ribuan aja So sengaja ke kepoin official storenya Linknya gua taruh di bawah rumah sakit. So as always ya Kita mulai video pertama kali kita hari ini Dengan sebuah video yang membuat gua super creepy Video ini direkam di sebuah rumah sakit suatu hari ada seorang anggota keluarga yang anak bayinya sedang sakit entah do itu sedang sakit apa tapi sampai dibawa ke rumah sakit dan diinfus dan gue juga nggak tahu kenapa do itu kayak tidur di lorong rumah sakit gitu Nah karena lokasinya yang di lorong pastinya banyak orang yang lewat dan seliuran ya pas orang tua anak itu ngevideoin suasana rumah sakit itu tanpa sengaja ada sesuatu yang ikut rekam di videonya perhatikan baik-baik lo lihat kan pas kameranya dipenning ke arah lorong rumah sakit itu ada sesosok berbaju putih panjang dan juga rambutnya hitam berantakan Melintas dengan cepat dan terekam video ini mungkin agak sulit ya, buat ngeliat sosok yang tadi karena durasinya yang sangat singkat. Tapi kalau gue slow, gue zoom, dan gue terangin videonya, disitu kelihatan jelas banget kalau sosoknya tuh aneh banget, sama sekali nggak mirip kayak dandanan orang normal ya. Rambutnya kayak gimbal gitu, kayak berantakan banget, dan panjang sampai ke punggung. Selain itu, bajunya tuh juga nggak lazim menurut gue. Karena kalau gue perhatiin, bagian belakang bajunya tuh kayak kebelah gitu guys, kayaknya. Sumpah ini creepy banget sih. Apakah mungkin yang tadi tuh cuma orang aja? Mungkin pengunjung rumah sakit yang emang dandanannya nyentrik? Atau justru mungkin salah satu pasien dari rumah sakit itu yang bajunya kayak gitu? Walaupun gue ngerasa kayak aneh banget ya. Tahun 2022 ada orang pakai baju kayak begitu. Dan pas gue bacain komen-komennya, lebih banyak yang percaya kalau yang tadi itu sosok mbak Dini. Tapi, gimana nih menurut lo? Nah, video yang berikutnya ini lagi viral banget belakangan ini. Video ini banyak banget di sama akun-akun gede di Instagram. Dan setelah gua selidikin, ternyata sumber aslinya itu justru dari Facebook. Original uploadernya itu adalah akun Facebook pribadi. Nah, siang itu, Doi sedang asik ngevideoin video areal perkuburan Tionghoa dan terekam ada sosok kecil yang doi klaim sebagai penampakan tuyul So, perhatiin video yang ini baik-baik <apa> Ada tuyul buah Gila, gila ada sosok anak kecil yang literally kecil banget ya. Lo bisa bandingin ukuran tinggi badan sosok yang tadi sama nisan kuburan yang ada di belakangnya, Doi kayak jauh lebih kecil daripada itu. Padahal jarak nisannya itu lebih jauh di belakang. Nah, lebih anehnya lagi, sosok anak kecil itu jalan-jalan di areal perkuburan, tapi Doi sama sekali gak pakai baju. telanjang. Pas gue tonton videonya berkali-kali dan gue perhatiin, Gue jadi ngerasa, kalau misalkan yang tadi itu emang beneran anak kecil ya, bukan tuyul, mungkin itu umurnya sekitar 1-2 tahun aja. Karena emang badannya yang kecil banget, kayak masih bayi yang baru belajar jalan guys. Sedangkan nih, anak umur segitu, apa iya dikasih main ke area perkuburan sama orang tuanya? Apalagi telanjang? Hmm, aneh banget. Atau jangan-jangan emang keluarganya tuh tinggal di area perkuburan itu? Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan ada areal pemakaman Tionghoa, biasanya tuh banyak warga-warga lokal yang tinggal di sekitar area perkuburan itu. Ya kalau emang keluarga si bocah ini tuh tinggal di area perkuburan itu, ya wajar aja sih kalau misalkan doi emang dikasih sama orang tuanya main di rumahnya. Tapi gimana ini mon? Apakah yang tadi itu sosok bocil atau emang benar penampakan tuyul? Bejak. Nah, video yang berikutnya ini singkat, padat, dan jelas. Ya, nggak usah gue jelasin panjang lebar, langsung aja kalian tonton dulu videonya. Ada sebuah becak yang bisa jalan sendiri dengan kecepatan yang cukup tinggi, tapi becak itu sama sekali nggak ada yang mengendarai. Bahkan anehnya, lu bisa lihat sendiri, ya. Pedal becak itu bisa muter, guys, seolah kayak ada yang mengayuh. Sebenarnya sih video ini creepy banget ya. Kalau emang beneran, lo tiba-tiba jalan tengah malam ngelihat ada pemandangan kayak begini, asli merinding parah sih. Tapi nih yang bikin gue agak aneh, kenapa orang yang ngevideoin video ini itu justru malah cengengesan dan ketawa ketiwi? Lo bisa dengerin baik-baik ya, suaranya itu kerekam di video ini. Gue jadi ngerasa, apakah do itu mungkin yang nyeting becak ini supaya bisa kelihatan kayak jalan sendiri? Atau jangan-jangan do itu ketawa untuk menutupi rasa takutnya. Mungkin aja do itu ketawa supaya nggak ketakutan ngeliat pemandangan kayak gini ada di depan matanya. Video yang keempat ini juga nggak kalah aneh. Ada sebuah video yang merekam seorang bapak-bapak yang bisa berjalan di atas air. Perhatikan baik-baik. Jelas banget ya, di video yang tadi itu ada seorang bapak-bapak yang bisa jalan di atas air. Walaupun posisi Doi itu ada di tengah sungai besar dan yang pastinya dalam. So, gimana caranya Doi bisa ngelakuin itu? Setelah gue kepoin dan baca-baca banyak banget komen, gue jadi dapet banyak teori. Mulai dari yang bercanda, ada yang bilang katanya tuh warga Konohala, katanya belajar sama kakak si Sensei. Sampai Doi bisa mengendalikan cakra dengan baik di telapak kakinya. <laughs> Tapi yang paling masuk akal nih, menurut gua yang tadi itu bisa jadi cuman ilusi optik aja. Dengerin baik-baik ya, Setahu gua, kalau warga-warga yang tinggal di daerah bantaran sungai, apalagi kalau sungainya besar banget kayak di video yang tadi, mereka punya alat transportasi buat mengarungi sungai itu. Dan yang paling tradisional, yang paling murah, yang paling mudah untuk dibuat itu adalah rakit. Kalian tahu kan biasanya itu terbuat dari bambu yang dirangkai dan diikat-ikat gitu guys. Otomatis kalau dinaikin itu kan bakal mengapung. Nah kalau misalkan yang darurat mungkin biasanya pakai gedebok pisang. Itu juga bisa, tapi pastinya nggak bakal awet ya. Nah bisa jadi di video yang tadi, entah gimana ceritanya, rakit bapak ini itu nggak kelihatan di kamera. Mungkin rakitnya itu agak sedikit kerendam air. Jadi kalau di video yang dari jauh, seolah-olah bapak itu kayak berjalan di atas air. Padahal sebenarnya bapak itu berjalan di atas rakitnya yang nggak kelihatan... Karena di video dari jauh Masuk akal kan? Ucap. Nah video yang terakhir ini gue dikirimin sama salah satu diantara kalian viewers gue Tapi di video kali ini gue pengen lu semua buat temuin sendiri penampakannya Berdasarkan komen-komen yang ditulis netizen di postingan original video ini Perhatikan baik-baik ada ngasih sih yang selalu sama aku tangan pucet yang narik motor dari bawah mobil Mini Cooper ini? Netnya aku buletinnya sekali lagi. Tuh tangan pucetnya. Gila nggak sih? Itu apa? Gimana? Kelihatan nggak? Gak kelihatan? Oke, gua ulangin lagi videonya ya. Tapi kali ini gua harap buat lo semua perhatiin video yang ini baik-baik. Tuh, ada gak sih yang saya sama aku, tangan pucet yang narik motor dari bawah mobil mini Cooper ini Netnya aku blotin nih sekali lagi Tuh tangan pucetnya Gila gak sih? Itu apa? Kelihatan kan? So gimana menurut lo? Real? Or fake? Komen di bawah Oke okay, guys, dateng kali ini